Assalamualaikum Salam Ratu Bidadari Saya ingin mengklarifikasi Bahwa akun TikTok saya Ratu Bidadari TV Telah Keblokir atau ke ke-ban Untuk selamanya Intinya akun saya Sengaja direpot Atau dilaporkan oleh orang-orang yang syirik dan iri dengki Dengan saya Jadi mereka ngeripot Tapi tanpa mereka ketahui dengan mereka meripot akun saya, mereka sama saja menghalangi dan menutupi ribuan rezeki orang. Dan ingat karma. Ya, ingat orang yang ngreport saya hidupnya bakalan hancur. Bakalan berantakan Akun saya, Ratu Bidadari TV, sudah di-report. Itu empat kali ini. Ya, atas izin Tuhan ya, diaktifkan kembali. Padahal itu sangat mustahil untuk diaktifkan. Tapi ingat, hei kau semuanya yang report akun saya. Hati-hati kamu ya. Jangan ketawa. Ketawa kamu cuman. Satu menit, tapi sengsara kamu akan berlarut-larut. Itu, kamu akan mendapatkan balak sangkala. Kamu akan kualat. Saya bikin video itu untuk membantu orang, tapi kamu repot. Kamu hancurkan. Ingat, udahlah, kamu tunggu aja. Kamu akan... Hidup kamu akan hancur akan berantakan nanti kamu bisa rasakan itu baru nanti kamu testimoni kepada saya Ya Kenapa Saya kalau akun saya ratu bidadari kripot Atau ke band lah saya nggak akan bikin akun saya saya nggak akan bikin akun baru untuk apa Karena niat saya untuk bantu saya nggak cari uang Terus saya tidak minta apa-apa. Saya bantu teman-teman itu sampai saya muntah darah, saya sampai saya...